Assalamualaikum kembali lagi di channelku. Kali ini aku bakalan makan-makan lagi, bro. dan kali ini aku bakalan makan-makan nih. Ini judulnya: mukbang soto, nah, pakai nasi. Nah, pertama-tama, sebelum kita makan, kita berdoa. dulu di berdoa dimulai. Amin. Nih. Ini langsung kita sokkan soto nih. Nah, pertama-tama kita coba kerupuknya dulu. Kerupuknya, coba kita coba ke sotonya. pedas, manis, gurih bro. lanjut banget bubuk pakai nasi oke bro habis ini. oke cukup sekian dulu video dari aku jangan lupa like, comment, dan subscribe salam pecintaku